ini kita tidak kehutan kita akan buat tutorial herbal anak rusak ini obat tradisional ini sudah ada di tahun 2000 masih silam adat suku dayak minum dan mengolah harap kesehatan ini dari tahun tahun turun temurun saat ini jamu jenis ini banyak dicari masyarakat di pasaran dan diambil langsung dari perut hewan yang sedang mengandung diawetkan dan dengan cara disimpan ke dalam larutan minuman keras dan saya menggunakan Nah, jenis arak tradisional suku Dayak, khasiat rusa ini yang pertama untuk pernapasan, nah, yang kedua vitalitas, yang ketiga melancarkan peredaran darah, yang keempat. Untuk stamina dan untuk yang kelima, keperkasaan tinggi yang paling berkhasiat di sini sebagai obat perkasa kaum lelaki, dan bisa juga di uh, minum komunitas bagi yang susah dapat momongan. Uh, Zing, bromelain sebagai anti radang membuat Melunakan makanan di lambung, serta dapat menghambat pertumbuhan sel kanker seperti lisin, lositin, glisin, leusin leusin, karnisin, uh, -li solo, triptofan, fenilalanin. Ah, uh, treonon. Eh, uh, tersebut uh, sangat bagus untuk pertumbuhan janin pada ibu hamil ya, sedang hamil itu sangat berguna nah, langsung aja kita ke nah, ini rusak tentunya dan ini arah nah kita menyiapkan dua botol di sini dan ini kita akan campur di sini. Kita akan ini bisa bertahan bertahun-tahun bahkan puluhan tahun dan makin lama kasetnya makin bagus dan sangat efektif. Oke, kita langsung aja campur ramuan ini. Ini arak. Apalagi satu, kita tutup rapat ini karena ini ada karetnya. Ini sangat rapat sekali. Oke. Okay. Itu ah uh, tutorial herbal anak usaha. Dan ini bisa bermanfaat untuk yang membutuhkan. Mantap.